Hai hai hai! Harimau adalah predator teratas yang tidak perlu diragukan lagi. Saat harimau mengintai mangsa, biasanya saat senja atau fajar mereka hampir tidak terlihat. Baik tinggal di padang rumput atau hutan, harimau liar memiliki warna orangnya terang dengan garis-garis hitam. Kucing besar ini biasanya bisa makan lebih dari 80 pon atau 36,2 kg daging dalam sekali bersantap. Lantas, bagaimana hewan dengan warna terang ini bisa bersembunyi dengan baik untuk berburu? Dalam beberapa dekade terakhir, harimau mengalami penurunan jumlah di alam liar. Tetapi beberapa hal membaik di beberapa tempat. Dilaporkan ada sekitar 3.900 harimau yang sekarang hidup di alam liar dan banyak lagi di penangkaran. Namun jika kalian berpikir bahwa kepunahan harimau akibat bertarung di alam liar, kalian salah Musuh terburuk harimau bukanlah singa maupun ular anaconda, melainkan manusia. Dengan banyak orang membunuh mereka hanya untuk kepentingan pribadi ataupun diperjualbelikan secara ilegal. Harimau sendiri adalah hewan yang pendendam. Hewan buas ini akan mengingat siapa saja yang menolong ataupun mengganggunya. Salah satu contohnya ialah ketika bbksda Riau telah menerima laporan warga yang diduga menemukan jejak harimau. Jejak hewan buas itu ditemukan dekat belakang permukiman warga di Kampung Suak Lanjut, Kabupaten Siak. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BBKSDA Riau. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan penghulu Kampung Suak untuk menindaklanjuti dan meninjau lokasi penemuan jejak harimau tersebut. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Dari hasil observasi tim di lapangan, jejak yang ditemukan berukuran panjang 13 cm dan lebar 11 cm. Namun pihaknya belum bisa memastikan itu jejak harimau atau hewan lain. Memang seperti jejak harimau, tetapi belum dapat dipastikan karena melihat kondisi lokasi yang jauh dari kawasan hutan, sebut Kepala BBK SD Aryau. Apalagi posisi penemuan di pinggiran Sungai Siak dengan kondisi lahan semak belukar dekat permukiman padat penduduk. Ada juga keterangan saksi mendengar lolongan anjing hingga subuh. Lalu seorang warga pada pagi hari menemukan jejak tepat di belakang rumahnya. Kepala BBKSDA Riau mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat beraktivitas di malam hari. Terutama di lokasi tepian sungai Siak, mengingat belum adanya kepastian jejak yang ditemukan apakah milik harimau atau hewan lainnya. Sebelumnya tersebar video berdurasi satu menit 4 detik, yang mengatakan ada jejak hewan yang diduga harimau di pinggiran Sungai Siak. Lokasi tepatnya di RT6 RK2, suak lanjut kecamatan Siak, tidak jauh dari kota Siak. Telapak kaki hewan itu pertama kali ditemukan oleh warga pada selasa pagi. Kepala Kepolisian Resor Siak membenarkan adanya laporan masyarakat yang melihat jejak kaki diduga telapak kaki harimau di tepi Sungai Siak. Pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan BBK SD Riau dan penghulus tempat.